Kan sering disebut-sebut bahwa Habib eh, pernah di, di waktu, waktu kejadian hari H itu, dipepet mobil, kemudian dia buka kaca dan dia memberikan tanda jari yang yeah. yang katanya, tengah. kurang ajar lah ya, yeah. kira-kira gitu. Itu ada ya? Memangnya? Ada, memang. Uh, jadi, okay. uh, saya cerita kronologinya sedikit yeah. ya, Bang Odafi. Yeah. Uh, kejadiannya saat itu kan ahad malam Senin. Kalau nggak salah, kita keluar dari Sentul itu sekitar jam sepuluh atau jam sebelas malam. Okay. Kita tujuan mau ke, 6, ya? iya, mau ke Kerawang. Okay. Nah, ini yang perlu saya buka nih: ke Kerawang itu kita ke villa. Hmm. Jadi, Habib Rizik itu suka pengajian dengan keluarga. Jadi, beliau itu ngajarkan, bukan cuma ngajarkan umat juga, keluarga juga. Beliau nggak lupa menyisikan waktu untuk pengajian sama okay. keluarga. Jadi, ke Kerawang itu untuk ke salah satu villa kampung turis hmm. uh, yang ada di Kerawang yang memang punya salah satu sahabat hmm. uh, itu untuk liburan istirahat karena beliau pulang dari maka belum istirahat tuh yeah, maraton terus -terus sampai ya. masuk rumah sakit tapi yeah, kan yeah. beliau butuh istirahat pemulihan sekaligus pengajian internal keluarga hmm. karena internal keluarga cukup banyak kan anak dari? cucu mantu ha? bergerak dari bergerak dari sentul sentul okay. itu kurang lebih delapan mobil Oke okay. empat mobil laskar yang ngawal ya empat mobil keluarga saya ingat waktu itu urutannya satu di depan mobil hybrid ya jadi paling depan sekali mobil laskar dua mobil hybrid ya tiga mobil saya ya. sama istri saya sama anak saya sama ada pembantu ya. saat itu Kemudian belakang lagi dua belakang dua belakang saya ini mobil ada satu salah satu ustadz keluarga yang ikut dari di Mekah, okay. Hakim, kemudian sama uh, kakak ipar saya okay. dengan suaminya dengan yeah. anaknya dengan membantunya juga hmm. uh, belakangnya lagi tiga mobil satu mobil laskar yang nempel dengan rombongan empat ini yeah. dua yang agak di belakang okay. Nah dua ini yang yang yang, yang akhirnya kejar-kejaran itu yang terpisah, itu. Ya? Yang terpisah. Yeah. nah singkat cerita ketika keluar dari sentul memang kita sengaja malam hari saat itu untuk ngindarin kemacetan hmm. karena kan dari Bogor ke arah Karawang itu biasanya suka macet bongkar referensi yeah. di Cikunir tapi yeah. itu kan lewat yeah. lingkar luar tuh nah saya seingat saya saat itu ya udah mulai ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Disentul karena ada mobil yang standby di depan uh, perumahan Disentul itu hmm. karena perumahan Sentul ini bung Refri, baru hybrid itu uh, nabung untuk Uh, nyicil itu untuk rumah pribadi jadi supaya kalau di pertamburan sudah terlalu banyak tamu di Mingga Mendung terlalu banyak tamu yeah. beliau pengen ada rumah yang beliau bisa tenang sama oh, anak okay. istri jadi, tidak tidak tidak, tidak terima untuk tamu tidak di situ, terima lah. tamu yeah. dan orang belum tahu beliau punya rumah di Sentul baru setelah dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi non yeah. lama beliau, beliau yeah. nyicil untuk rumah itu nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama hmm. untuk punya rumah di Sentul itu artinya memang beliau sendiri baru nempatin hmm. keluarga jauh pun keluarga jauh pun hmm. itu belum tahu beliau punya rumah di sentul kalau yeah. keluarga keluarga dekat mungkin tahu ada kakak beliau yeah. Tapi keluarga jauh itu banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah mm. sentul tersebut jadi aneh kalau tahu-tahu ada yang ikutin di situ ada drone muter-muter di situ berarti kan ada ada yang punya kuasa lebih untuk yeah. menjangkau itu yeah. nah, jadi kita keluar dari sentul saya ingat malam itu kejadian penembakan kan dini hari senin Ya, dini hari tanggal 7 Ya, ya, saya ingat tujuh itu. Ya, 7 bulan itu. Bulan itu, ulang tahun pernikahan saya. Oh. tanggal tujuh, <laughs> tujuh Desember. Iya, dini hari. Jadi, kita jam 11 masih tanggal 6 berarti kita keluar hmm. jam sepuluh tujuh 11 Itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security dari apa bosnya. Ada yang standby di situ. Nah, keluar dari sentul itu mulai kita merasa ada yang mengikuti, hmm. mulai merasa ada yang mengikuti. Pelat-pelatnya disebutkan semua di kronologi gitu tuh Walaupun yeah. setelah dicek ternyata pelat-pelat itu enggak ada Oke, okay. dicek palsu semua Pelat-pelat palsu ternyata setelah ada yang cek Nah, itu aja sudah indikasi Indikasi kan? kuat, yeah. dan enggak ada yang pakai seragam Oke. Okay. Tidak ada satupun yang pakai seragam Kita ingat betul saat itu Kalau ada seragam apa rata, kita tanya Baik-baik, ada apa diikuti, yeah. karena Iya. Yeah. Nah, kalau enggak ada yang pakai seragam Siapa ini? Iya. Yeah. Nah, kemudian E, begitu jalan kita kan kalau dari arah Bogor mau ke ling, mau ke jembatan layang itu MBZ yeah. itu kan lewat tol api Cikunir apa kalau enggak salah ya hmm. pokoknya keluar tuh yang mau arah lingkar luar yeah. kemudian lewat tol itu yang mau yeah. ke arah jem, Nah di di tol itu tuh saya persis lupa persis titik di mana karena malam saya enggak perhatian cepat yeah. juga posisi kita saat itu yeah. di tengah jalan tuh, tuh ada mobil yang agak mepet yeah. uh, kita karena agak mepet kita berusaha lebih cepat dan yeah. ya ngotot-ngototan lah karena ada yang mau mepet kalian siapa hmm. uh, begitu agak apa namanya kita lebih cepet gitu yeah. dia buka kaca mengeluarkan tangan dan saya ada tatunya oke okay. uh, tapi mukanya saya lupa saya enggak lihat jelas oke okay. Saya, saya lupa karena itu malam, saya nggak perhatian mukanya, hmm. saya lupa persisnya. Kalau mobilnya apa waktu itu kira-kira? Eh pokoknya SUV. SUV ya. Tapi nggak persis apa. Saya nggak perhatikan warnanya karena posisi kita malam dan cepat. Warnanya pun saya lupa. lupa saya udah setahun lebih. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Jadi yang begitu-begitu harus dituliskan Chan <laughs> Saya kira itu udah dimuat bon Evi, semua dalam dimuat, buku putih. Ya. Dan saya udah sampaikan kronologi ini ke Komnas Ham. Oke. Okay. Waktu audiensi dengan Komnas Ham saya uh. sampaikan kronologi ini. Saya sampaikan kronologi ini Komnas HAM, dan kronologi ini juga dimuat oleh rilis yang disampaikan DPPV langsung saat itu. Oke. Yang berbarangan dengan konversnya Tapi waktu dia buka kaca, Habib nggak terpancing buka kaca? Nggak, saya nggak buka kaca juga. Di dalam, karena kita kan ada anak bayi, ada anak kecil, rombongan itu ada anak-anak kecil. Jadi lalu kemudian... Iya, akhirnya dia nggak lama keluar tol. Oh, dia keluar tol. Nggak lama setelah mengacungkan jari itu, eh, mohon tol maaf mengacungkan jari, dia keluar eh, tol nggak lama setelah keluar itu. keluar tol di arah tol situ, antara tol uh, Jagorawi ke arah Lingkar Luar dengan MBZ. Oke. Okay. Saya lupa nama-nama jalan saya nggak hafal soalnya Cikunir atau apalah eh, iya. itu. Oke, okay. yang jelas crossing antar. Mau ke arah Bekasi sana, antara yeah, Bekasi gitu ya. Kan kalau dari Jagorawi lewat lingkar luar itu, yeah. arah ke lingkar luar, arah yeah. lingkar luar. Nah, jadi, malam itu Bang Refli kita isinya uh, Habib Rizik bersama keluarga, Umi, anak-anak, hmm. tujuh cucu beliau saat itu ikut semua. Tujuh hmm. baru cucunya saat yeah. itu. ya Tujuh cucu ikut iya saya ingat ya tujuh betul anak saya dua anak kakak ipar saya lima hmm. kemudian perempuan ikut putri beliau yang nggak ikut cuma Habib Muhammad dan istri hmm. kemudian beliau di Mega ketua Umum FI yang saat ini yeah. sama uh, pengantin baru okay. Gak ikut ke oh, gak ikut. Gak Oke. ikut ke arah dia dia ikut dari Sentul tapi ke arah Jakarta dia Man, gak ikut ya? sama kita ke arah Karawang yeah. uh, jadi kalau dianggap uh, taruhlah mana ada orang mau perang bawa istri bawa cucu iya yeah, iya yeah. emang murni mau liburan iya yeah, iya yeah. murni mau liburan dan saya tahu betul askarevi itu tidak pernah bahkan dilarang untuk membawa senjata hmm. api, senjata hmm. tajam apalagi senjata api hmm. yang tanya tembak-tembakan yeah. Saya tidak pernah lihat mereka megang senjata api seumur hidup saya. Saya pernah melihat hmm. mereka lihat megang senjata api. Dan memang itu dilarang. Dan saya yakin, saya yakin keyakinan saya betul mereka tidak megang senjata api. Dan bagi saya kronologi itu nggak masuk akal yang disebutkan. Sehingga ini masih banyak kejanggalan. Kita berharap Insya Allah dengan izin Allah dan dengan karomahnya para syuhada, Insya Allah mudah-mudahan ini akan terbongkar uh, selebar-lebar. Insya ya, Allah tidur. Dengan caranya Allah bongkar. Iya, artinya yang tetap saja yang kita minta itu adalah kebenaran kebenaran jadi, jadi kita tidak ingin melebih-lebihkan sahabat sekalian tapi sekali lagi jangan kemudian nyawa manusia itu dianggap murah di Republik Indonesia ini udah mati begitu aja nggak ada tidak ada keadilan bagi mereka ya jadi keadilan bagi mereka dan bagi keluarganya tentunya lalu uh, uh, ini terakhir ya ke soal KM 50 apa apa yang ingin uh, Habib lakukan ya ke depan karena karena kan saya kalau mau Frankly speaking ya, terus terang Ya sayang kita tidak Tidak gunakan momentum ini Untuk menuntut kebenaran dan keadilan Sekali lagi, kebenaran dan keadilan Kalau bahasa sono kan Wah, nanti ditunggangin apa kita nggak menunggu kita menuntut kebenaran betul, dan keadilan betul, sejak lama betul. masalahnya kemarin itu kenapa kemudian senyap karena orang pernah takut betul karena saat itu suasana tegang iya. betul FPU dibubarkan kami iya. ditangkepi iya. tinggi tingginya orang ngomong dibilang hoax ya kan sudah <laughs> kena Habib Bahar ngomong itu kena Edi Mulyadi secara tidak langsung juga kena gitu ya nah apa apa yang ingin dilakukan uh... ya saya kira saya, saya teringat Uh, dulu dalam satu acara dalam satu seminar yang yang ditayangkan uh, mantan Kapolri Tito Karnavian itu pernah mengatakan bahwasannya uh, polisi itu bekerja uh, juga atas dorongan opini publik hmm. jadi semakin kuat tekanan publik itu akan bergulir uh, jadi ya, saya berharap Ya, tentunya kita semua serahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala Tapi bagian dari ikhtiar lahir kita Ya publik umat jangan pernah berhenti Untuk menyuarakan ini yeah. Jangan pernah berhenti Suarakan lewat parlemen kita suarakan lewat kanal-kanal yang dibenarkan dalam hukum. Iya. Kita negara demokrasi, misalkan iya. demonstrasi diperbolehkan. Iya. Kemudian kita punya parlemen. Kemudian kita juga ada kebebasan pers. Kita juga ada kebebasan berpendapat. Sampaikan di media-media. Sampaikan apa adanya. Sampaikan kebenaran. Jadi kemarin itu waktu acara 4000 Lilin di Taman hmm. Ismail Marzuki. Sama sekali tidak ada petugas yang misalnya ribet gitu ya. Hmm. Misalnya, mau membubarkan atau apa, nanya izin dan lain sebagainya, nggak ada artinya. Sebenarnya, <laughs> yang begitu-begitu itu ya, kadang-kadang sangat bergantung subjektivitas yeah. penegak hukum saja, ya. Jadi, kalau... Ada orang dibolehkan, ya yang lainnya dibolehkan juga. Iya yeah, betul, gitu. harusnya seperti itu, bang Dan kalau kalau memang eh, apa namanya siapapun yang benar, harusnya kan nggak perlu takut. Yeah. Kenapa ada rasa takut ketika ada yang bersuara? Kenapa seperti ada kesan dibungkam dan lain sebagainya? Berarti kan ini jadi timbul tanda tanya lagi ada sesuatu. Iya. Yeah, kan pepatah lama kan sederhana berani karena benar, betul. takut karena salah, Betul ya kan? Butuh. Tapi tambahannya takut karena diancam ada juga <laughs> caranya kita manusia kan. Nah. Cuman kan pepatah itu kalau misalnya uh, tidak ada potensi itu diancam, kenapa presiden takut misalnya untuk membukanya risih ya kan? Kenapa Menko Polhukam misalnya harus uh, khawatir? Kan nggak perlu kan yang dicari adalah keadilan siapa yang terlibat silakan. Dalam kasus brigadir J sudah 83 orang diperiksa. Di antara 83 orang itu, puluhan orang yang sudah terlibat. Yeah. Bayangkan. Saya bilang kalau 1-2 itu oknum. Tapi kalau delapan puluh itu sudah geromboran. <laughs> Bayangkan. Padahal hanya menutupi satu orang saja. Kan yeah. itu juga momentum untuk perbaikan. Bagaimana dengan 6? Oke, okay, Bib nah. Closing statement untuk KM50 nih, Bib. Sebelum kita ngomong soal cinta tanah air yang Habib maksud itu apa? Iya. Yeah. Uh, jadi closing statement terkait 50. 50. Sekali lagi saya ingatkan Allah tidak tidur. Allah bersumpah. Aku akan membalas orang-orang yang zalim Bahkan dalam riwayat lain disebutkan. Uh, aku zalim kalau aku tidak membantu orang-orang yang dizalimi Bahkan dalam hadis Jadi Allah sendiri mengatakan dirinya zolim. Kalau tidak membantu orang yang dizolimi. Ya, artinya Allah bersumpah. Aku pasti ya, bantu ya, orang yang dizolimi. Ya, Konteks ya. katanya seperti itu. Allah ya. pasti bantu ya. orang yang dizolimi. Itu, itu. itu gaya bahasa. Bahkan bahkan dalam hadis disebutkan Da'watul mautulu mustajab doanya orang yang duliimi ti Allah kabul dalam riwayat walaupun orangnya itu kafir oke okay. walaupun yang dilulim, bukan soal kafirnya yeah, yeah. tapi soal siapapun tidak boleh duliimi iya yeah. karenanya saya ingatkan siapapun anda khususnya para pemimpin bangsa siapapun yang punya wewenang di bangsa ini yuk mari kita tegakkan keadilan Buka selebar-lebarnya Bayangkan kalau itu anak anda Bayangkan kalau itu keluarga anda Bayangkan kalau yang terbunuh adalah adik anda atau kakak anda Bayangkan dan bayangkan-bayangkan Mereka punya adik, mereka punya kakak Mereka punya keluarga Mereka punya orang-orang yang ditinggalkan Mereka adalah anak-anak manusia Mereka adalah anak-anak yang cinta kepada tanah air Maka sudah seyokianya enam syuhada ini diperjuangkan sampai ke akar-akar Insya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala buka amin, amin. Semuanya Insya Allah amin. Amin. Amin. Nabi yang kedua ini